Halo pemirsa YouTube dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Amin di video kali ini kita akan memenuhi permintaan subscribe kita yaitu mengenai ramalan tentang artis yaitu ayu ting-ting namun sebelum menonton videonya alangkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan motivasi dan ingin diramal privasi Silahkan hubungi admin kami dengan kontak yang tersedia di kolom deskripsi Tidak banyak basa-basi, kita langsung ke topik Ramalannya Oke, kita langsung ke topik videonya yaitu di Ramalan Zodiac Ayu Ting Ting Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui dan mengenal yang namanya Ayu Ting Ting Namun alangkah baiknya kita ketahui dan kita lihat bagaimana Ramalan zodiak tentang Ayu Ting Ting di tahun 2020 ini oke okay. nama yang paling akrab disapa dia yaitu Ayu Ting Ting namun nama aslinya adalah Ayu Rosmalia dan dia lahir di tanggal 20 Juni 1992 ini menandakan Ayu Ting Ting berzodiak Gemini oke okay, kita simak pembahasannya Gemini itu dikategorikan orang yang sangat cuek ataupun orang yang sangat cuek-cuek butuh dia butuh, namun dia tidak ingin mengungkapkan perasaan kepada seseorang apabila dia membutuhkannya. Dia hanya berjuang keras, dia bekerja keras, dan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan di dalam kategori ini juga, Ayo Ting-Ting termasuk orang yang tidak suka bertele-tele, tidak suka membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting, dan dia juga tidak suka bergantung kepada orang lain. Tipe orang seperti Ayu Ting Ting yang berzodiak gemini itu Dia sangat produktif Dan dia menatap masa depan yang jauh Dan tidak mau menatap masa lalunya Di kesehatan Ayu Ting Ting Di tahun 2020 Yang berzodiak gemini Kesehatannya tidak akan mengalami apa-apa Dan tidak akan mengalami gangguan Bahkan dia akan lebih fit dan bugar Karena dia suka menjaga Pola makan, pola istirahat Dan pola tidurnya Ayu Ting Ting juga tidak jarang Untuk melakukan olahraga ringan dan mengatur kesehatannya di asmara Ayu Ting Ting yang berzodiak Gemini girl di tahun 2020 asmaranya memang beberapa tahun belakangan ini mengalami gangguan ataupun tidak berjalan sesuai keinginannya namun di tahun 2020 diprediksikan Ayu Ting Ting akan mendapatkan asmara yang sesuai keinginannya dan mendapatkan pasangan yang sangat pengertian kepada dirinya dan diprediksikan juga Ayu Ting Ting tidak akan suka menuntut ini itu kepada pasangan karena tipe Asmara, Ayu Ting Ting tidak suka merepotkan pasangan dan dia ingin membahagiakan pasangan dengan menunjukkan siapakah dirinya dan menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kebutuhan tanpa bantuan seorang pun termasuk pasangannya di keuangan Ayu Ting Ting yang berzodiak gemini di tahun 2020 keuangannya semakin meningkat dan semakin meningkat untuk kedepannya dikarenakan Ayu Ting Ting sangat gigih dalam bekerja dan dia tidak mau bergantung kepada orang lain Dia akan menunjukkan siapa dirinya Dan dia tidak mau berlarut dalam kesedihan Di dalam tawanya Itu menandakan orangnya sangat ceria Dan welcome kepada semua orang Dan dia juga tidak suka Tipe orang yang bertele-tele kepada dirinya Dia paling suka orangnya yang To the point Dalam artian Dia tidak ingin membuang-buang waktunya sia-sia Karena bagi dia adalah Waktu adalah uang Waktu dia pergunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang menunjang karirnya di masa depannya Di angka keberuntungan yang penting yang berzodiak gemini itu di angka 78, 92, 99, dan 13 Di sifatnya yang penting yang berzodiak gemini itu orangnya tidak suka bertede-tele, orangnya terbuka dan dia tidak mau tertutup Namun di kategori orangnya terbuka dia tidak akan sembarangan untuk mencurhatkan isi hati ataupun mencurhatkan masalahnya kepada hal yang ramai sebelum ia mengenal siapa orang tersebut biasanya dia akan mendekati orang tersebut dan lama-kelamaan dia akan mencurahkan isi hatinya tanpa memilih dan memihak serta tanpa menyembunyikan apapun dari dirinya dia akan meminta solusi kepada orang tersebut untuk memecahkan masalahnya dan menghibur dirinya sendiri di karakter Ayu ting ting yang berzodiak gemini di tahun 2020 karakternya tidak suka memaksakan kehendak kepada orang lain orangnya suka berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan dia juga tidak suka bergantung kepada orang lain di karakter ini dia juga orangnya tipe pekerja keras dan dia juga sangat disiplin di dalam bekerja tidak jarang orang banyak iri kepada dirinya dikarenakan keuangan dia sangat meningkat dan pendapatan dia meningkat kebanding orang lain dan di warna aura ayu ting-ting itu yang berzodiak gemini dia itu di warna merah dan putih merah dilambangkan sebagai orang yang pemberani dan orang yang berani mengambil langkah tanpa memikirkan apapun yang di depannya dan tanpa memikirkan apapun resikonya dia akan melangkah terus dan maju tanpa melihat masa lalu untuk menggapai mimpinya dan kesuksesannya di masa depan di warna putih itu menandakan dia orangnya secara tulus, ikhlas, berjuang demi dirinya sendiri dan demi keluarganya. Dan tidak jarang juga di warna putih itu juga dapat diartikan bahwasanya dia orangnya sayang dan cinta keluarga. Setelah dia sukses nanti, dia tidak akan melupakan sosok dari keluarga dan sosok siapa yang membantu dirinya di dalam kesusahan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan zodiak Ayu Tinting di tahun 2020. Semoga bermanfaat.